Kurang beralih karena nyari seputar kehidupan manusia. Lah mengurangi rugi, kurang baiknya di alam jisim. Butuh nasak syariat. Patali na tak syariat nggak bebener cai, nggak bebener wudhu, nggak bebener salat, nggak bebener mahkori huruf lah mending na alquran. Nggak bebener, nggak bebener tentang zohir. Sakit tuh beh, lamun orang hirup Sebe, jengalap cukup Dina, urusan Jisim Ges, atu obrolanan anaknya beda Patali jeng jisim, be, obrolan anaknya aja Pedoli, tak misalnya tahannya anak Waduh, kamar mah dahar di restoran anu ngena Masya Allah, pasakan anak Pasakan padang, tapi nu masaknya Sunda, blon saja loh bang. Asa Padang nu masaknya Sunda. Nah lah zaman ayun. Om restoran Padang tapi dijerona Sunda. Nah iyalah om kiai tapi di dijerona berpartai. <laughs> itu beda beda ya di akhir zaman makasih itu. Nah ialah pakalilah jeng jasad urusan nanda dahar urusan yang minum, nyahonya nomor restoran <tuh> di tangerang restoran nomor hiji sawah, nomor dua mana nomor dua dah. segala aya pangeran padang segala tekira-kira restoran pangeran yes. masya Allah pondok pesantren ya pondok pesantren Lauhil ilmah pun ba, budak wahara, <tuh> kira ya Allah lauh Lauhil di Tangerang kan ayah, ta, pesantren Jagad Aras Haji Agus diknyon, lauhil mahfung hahaha hahaha hatutu, babari, kasih, bisa urusan Zohir tamak. <laughs> urusan Zohir, Gas patalina jeng baju patalina jeng kendaraan, jeng imah etalah lah Zohir, kamu sekarang itu mentak lamun terus beurah, agu gulung, eta zindik Nah, kalau kita be mu di kurang teh zohir, masya Allah karim rugi orang. Guys, nggak mau zohir, ma, asal kadele be, solat ku batur, asal kadele be, solat ku tatangga, asal kadele be, solat teh ku rekan-rekan. Allah nama allah dijerok kolbu, lunitah solat Allah, tapi ku hayang ke alamna, ku makhluk. Kita lah zohir, puas orang didinya, didinya be, hirup teh. Sakit obrolan aja ya, tapi baju obrolan, itu. kopi obrolan, wih kopi Palembang bagus Iya, ya. <uspar> <S Alexander> bagus <Baiklah>, itu <Sastian> masya Allah tuh seputar makanan, minuman, pake, dan lain sebagainya. Mulai urang tea, kuhari hari sih lulu, hayangnya hoka hakikat. Hayangnya hakikat. Numa tak hayangnya hukah hakekat sebab asli nama manusia malahin iya terbuat tina lempung Lempung iya mah ya. Tanah orang Kis tina tanah atau rupa-rupa warna Iya nah, nu putih RRC Hongkong Nah kan putih tau Di Indonesia dijualan di hotel orang in Cina lo bajas. Harga na murah deh, terjangkau. <laughs> Aduh, itu barer sah. Udah, barangnya bagus, terjangkau deh harganya. Uy, nah, itu kan, ayah lu biasa-biasa, jangkung gede India. Mesir ayah di Indonesia, pokoknya ayah yang orang mana, koma sama Subang, Karawang, Bandung, ambalaya. Dia kudu ke hotel sama atau di kawasan gue, enam belah Ya Allah Lima ribu hutang Tapi <tuh> Lalakon nah, Komo Iya di tahun baruan An, budak Masya Allah Heta ngaran soptek ambalaya Nah Iya iya Nukos kara ri Iya kan zohir Tema nukos gitu Mbah zohir Nah Akekat manusia Ternyata Kurang urusan dohir, sekumata di dahar minum pakai kendaraan imah berkencang dan lain sebagainya. Insannya hoka hakikat manusia, hakikat manusia meru. Anu Allah nyari melalui kangjeng Nabi Wanafaktu fihi meru. mirruhi, <Empire> Nah, guna ulat urang itu pernah urusan ruh. Jaruh keesar dua kudu dahar. Ruh gak sarua kudu nginum, ruh gak boga ambelan, ruh teh boga dedelean, ruh teh boga ketenangan, ruh teh ngarasula. Nah kudaun atuh orang udah pernah urusan ru. ru. ruh, udah pernah urusan ruh, pungplapengplep, pungplapengplep, pungplapengplep, urang tak, ruh udah pernah di urusan, gis kulantarang pernah diurus, ruh teh atuh ngaco orang hirup orang teh, sakumaha maha nafsu nabah terus saya eh, hayang dahar dimana, minum dimana, sare dimana, hotel mana, kendaraan, gunta ganti, gunta ganti, nuboga nuboga kan tinggal enaknya doang, atuh batur nuboli mobilnya nuboli bodret hahaha beres si ya, urusan ya. nah ruhlete diurus maka Tuhan Syed Abdul Qadir Al-Jailani kudisa siruh nyarankin ke orang fayam bagi lil'ali harus kejelemanu kasipatan ku ilmu ayuhasila makna haqiqatil insa hasilkan makna hakikat insan. Almus sama betif lilmani nudi ngaranan kutif lilmani ngaran istilah. Jadi atuh hasilkan hakikat insan. Orang kan kuariman ceng ngurusan ruh. Ceng datang ke hakikat insan. Numanat Tuhan Syaikh Abdul Qodir teh nyan isyarat dina aurad Fuyudot kitabnya. Isyarah, buaya, macan, mm, singa, orang, kabeh di isyarah-isyarah. Etak teh manusia-manusia. Sebab incan di, di urus teruhnya. Mungkin atau gak bentuk dan tema orang, buaya, singa, macan. Ya minimal monyet lah. Minimal monyet lah. <tuk> Lawun macaan seputar penjelasan Tuan Syedul Qadir. Dina bagbagan manusia seperti etak. maksudnya supaya jadi hakikat insan. tidak orang supaya jadi jelumat. tidak macan supaya jadi insan. Tina buaya supaya jadi insan. Nah tugas, na, Tuhan Syed. Kodami hadih ala rakbatiku <Singat> li wa waliyatillillah. Dampal suku kaula teh aya seluruh wali lalaki jeung awewe. Sebab kukula diurus jelema di teh. Dijadikan murid. Di satu pangkat pangkatna engke jadi wali. Pangkatna belah dia salih, pangkatna murid, pangkatna fakir. Nah. <tik> asal endek kurang teh jadi jelemak endek mau hal sih dia jadi jelemak tinggal sakit itu doang. Nah, namun endek coba tinggalkan tawarung berani tante. Nah. <laughs> Sebab jelemak nunggu warung teh, ya teh itu, itu sebenarnya hakikat nama adalah buaya. Buaya tuh. Ya. <laughs> Cilangkap begin. Buaya, <tuh> aduh, sana lah jadi buaya baik aja. betah jadi buaya berarti kan tuh? Nah ialah <tuh> nah, Tuan Syekh Di dia mangan sekadar sakir, payah membagi lilalim ayuh hasil mana hakikat insan, almasama bitif lilman. Nah, yang hanya hokan yang menghasilkan mana hakikat insan, tuh hayang hayang insad, berarti tidak lain insan. Ngan bentuknya jelemak. tapi ternyata horengan horengan, di jerona mah mau karasa gak ya kurangnya ku karasa, minimal ucing garong lah <tik> iya, karasa kurang ku ayo tadi aing ngendin rokok di dia, kamu mana? Jasa <tik> <tik> <tik> ya asal ngan ngendin doang, luar dia masya Allah cek babaturan emang di mana ngendin rokona di dia tahji, ulas oksa tindin pokoknya tapi bisa ada babaturan. uran, nusok-nusok teneh teneh, nah jaman kuari mah goblok lu coba hehehehe <laughs> nah, tak kan ucing garong kan berarti ya tak nah babaturan, uran, urang teh, urang anan statusnya ucing garong bareng yang urang sa motor, bareng sa mobil, orang ucing garong bareng kanya mah aing paingan sering, lenggitu, siya iyo Goblog, sya, tuh. Emang, kebel, goblok siya, emang aing gak sekebel sebenarnya mah goblok Siana bae karak nyao aing goblok. Enceng deui <tuk> nu <tuk> maung. Sukari askar, askar eta teh sejaah ba bayangan Tuan Sablu Qadir. Sejaah eta polisi. Polisi syaratoh eta teh berkarakter mau. Yang namanya degna nikemai, boroh-boroh kanu salah, nu tusa laga deg nitik kemai. Atau pemajikan, apa ya pemajikan ya? Ini anak, pemajikan, awai, boga salah, ki polisi. Atau sering ditikem, unggal puting ditikem, Ya Allah, ya Robbi datang ke anak kandai, anak kandai ya tahasiyo tikemannya. Nah, seperti kos lah, kurang lamun nyari isyarah, tuan Syabdul Qadir merenggak bulu sebenarnya jadikan ku orang diri orang sebagai manusia cuman di dia bahasa napa yang bagi lil alim berarti kan kudu jadi alim jelma anu te alim alim temani tasopabil ilmi jelma anu kasipatan ku ilmu. berarti kan ku masantren kudu ngaji helak kudu belajar helak berarti kan lu te belajar mana betah di jadi buaya hanya ada dijadi mau betah minimal kucing garong lah betah. mau bisa diubah rubah hese lu mah. Jadi dia kayak saya bagi lil alim. Di cina kiai kula kasup ente alim sebab ngaji ungal minggu. Atu asal bener main ngaji nah hiji di majlis. Kado Allah ngopi ngajinya. Narko memenang. Atu ngaroko tu ngopi macetan tuh tepak jahil. oh masalah ngaji mah ngedukung alpoek ngedukung mengusak kali nu penting ilmu nyangkrung jadi gis status alim tinatinya ho karena wudu jadinya ho tinjau rukun wudu tinjau rukun sholat jadinya ho gak kuali status alim oh masalah bisa tanya nang hasil ken mana hakikat insan gis atau hayang ye, jadi alim heh belajar syariat maksudnya Bersyariatlah Sebab Allah mau ngangkat wali bodoh Itu boro-boro wali bodoh Bupati ke bodoh orang embung Ye, yeah. mana bupati orang bodoh Mbung orang Tak omah wali Allah itu oh, Wali bodoh Masa wali ditanya rukun wudhu Genep eh genep 12 Wah iya, wali fudoli ya mantap ya. Mantep yang diangkat jadi wali ya cekan Nah tanya fudhu eh, Rukun wudhu sebenarnya asana dua belas sekianat, lain genep, ya genep boleh, sekena. tujuh boleh, asli dua belas sekianat, isi kiaiku bahas sih, sudah, tapi jelas, sekianat jelas, nah iya, ulah datang kata goyur dina hukum teh, kau menang isuk teh, isuk deh menang dari kentek deh ulah gitu, tetep banyak menang, menang, haram, haram, alim hela Alim lah, nyes dina syariat bagi buka keyakinan, mungkin dina suluknya na mulai keyakinan dikembang syariat bagi kita buka keyakinan, kiai okay, hari ngeridit si menang te, tergantung si mungkin maksudnya tergant tergantung kebutuhan, ayo orang kebutuh tulah, kebutuh matut danaul dalilah lah Allahurrohmatu bihummadzurroh, sanggup nana bete kiai secaplaknya sungut nah, iya kan itu berat <tuh>, had batasan yang darurat da kita dijelaskan punya nah, alim syariat siap jasanya, na syariat dibagi ke imam Zainuddin Malebari opat iji ubudiah, dua muamalah tilu munakat, tilu jinayat kita judul-judulnya doang diajir sama hese <tuh>, heseh tadi ta ada munakahat timimiti nikah Kemudian urusan syarat jeng rukuna. kemudian napakahna, <kuh> kemudian urusan tolakna, terus tolak gaten, bayin, bain kubro, bayin sugro, kemudian kebelah dituna, ayah dei, di dahulu terus kebelah dituna dei, urusan nana, urusan sumpah, urusan anak ta'leh, urusan anak ta'leh, takkan coba ayo, gali, tak kurang teh, bising ke, kurang dijahit ke, mali. ayah nunanya kiai etolak ti lusi iya yeah, bisa dirujuk deh tante bisa lah bisa tunda nawan cina cak kiai anu mantep yeah, bisa ya ayah nabi anu untuk <tiels> ayat terkira naik kiai jadi kewal sih? aja <tah> <tah> <tah> <kia> <tah> lamun men ayah kiai nungante kan, namun ayah kiai nungante bisa kan, Oh masalah ngan kudu makan muhalil coba dulu barang nakade kiai, ges. siap, ku lagi jadi muhalil cak <tah> kiai tololnya yang jadi muhalil atau nyandung be goblok. Nah, ya Te cakki pudali kalau besa penting ma jadi muhalil cakna. Susuganan akur be. Tak itu beres sih. Ya. itu beres maksud itu teh teu boga keyakinan. Syariat be teu boga keyakinan, komo engke ngehakekat hakikat. Hakikat kan ilmu yakin.